Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh, Hari ini kita akan belajar bagaimana memilih alat potong atau cutter yang tepat untuk pekerjaan milling eh, Misalnya nanti kita akan melakukan pekerjaan seperti pada gambar ini ya seperti gambar ini misalnya kita akan membuat segi 6 semacam ini seperti hasilnya nanti yang dapat kita lihat adalah contohnya eh, kepala baut, baut segi 6 sama sisi untuk itu kita harus menentukan katernya terlebih dahulu kater yang tepat seperti apa pertama-tama yang harus kita lakukan adalah saat menentukan berapakah lebar daripada permukaan yang akan kita potong nanti oleh sebab itu untuk cutternya harus kita tentukan jangan sampai cutter terlalu kecil paling tidak cutter adalah satu setengah persen satu setengah persen dari lebar ini atau panjang yang akan kita potong jadi kalau yang kita potong nanti misalnya rencananya 12 mm maka cutter paling tidak nanti tebalnya atau diameternya adalah 16 mm untuk itu nanti kita akan memilih cutter yang tepat yang baik ini ada beberapa cutter yang eh, kita gunakan untuk pekerjaan tersebut nanti coba kita akan memilih cutter end mill ya, kita akan menggunakan cutter end mill Kemudian kita tentukan ukurannya karena cutter enamel banyak sekali ukurannya. Misalnya ini ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang agak besar lagi, ini ada juga yang lebih besar. Nah, yang tepat yang mana nanti yang kita pilih nah, sesuai dengan prediksi tadi, perkiraan tadi, maka cutter yang akan kita gunakan bisa menggunakan cutter yang berdiameter 16. Untuk menentukan kater diameter 16 memilihnya kita bisa melihat dari sini membacanya dari sini. Ini ada angka yang tertera di tubuh ya badan kater ini atau piso ember ini. Ini ada angka 16. Kalau misalnya yang ini juga ada ini sama. Kalau ini ukurannya 20, nah, nanti yang kita gunakan yang mana? Ya. Yang jelas nanti bisa dimulai dari kater. Kalau yang ini lebih besar lagi, ini kater 25, emerald 25. Nah, sebelum kita memastikan kater yang kita gunakan, kita harus memilih kater yang baik itu yang semacam apa? Untuk memilih kater yang baik, di sini saya perlihatkan. Ini ada dua kater yang sama Dengan ukuran sama Sama-sama ukuran 20 Kita lihat ujungnya Ini kita lihat ujungnya Ini kater ini sudah rusak Ya, ini rusak. Nah, ini rusak Ini patah ini Jadi kalau kita paksakan untuk bekerja Ini tidak bisa nanti ya, Ini sudah rusak dari ujungnya Kemudian yang misalnya kater ini Yang misalnya endmail ukur 25 ini Ini juga sudah rusak, ini tadi rusak mungkin sama, patah kayak begini, tapi kemudian dipotong. Nah, ini rencananya akan dibentuk ulang, diasah ulang. Nah, ini juga nggak bisa kita gunakan bekerja. Nah, kalau yang ini, ya ini yang ini bagus, yang ini katernya masih bagus. Kita lihat, kita amati permukaannya, ini berarti masih bagus. Nah, ini nanti masih bisa kita gunakan untuk bekerja yang nah. jadi untuk melakukan pekerjaan seperti yang ada di tuntutan gambar kerja ini ya, nanti kita bisa memilih cutter end mill misalnya kita bisa gunakan ukuran 16 juga boleh ya yang ini ukuran 16 kita lihat dari tulisan yang ada di tubuhnya, tapi kalau misalnya tulisan dan kita tidak yakin, kita bisa ukur. Ya, kita ukur pakai alat ukur, kita deteksi nah, itu terbaca ukurannya 16 juga. Nah, dari sini sudah bisa kita pastikan bahwa nanti cutter yang kita gunakan, kita bisa menggunakan juga ini cutter ukuran 20, karena ini kebetulan di sampel yang saya sampaikan, ini yang 20 ini masih bagus. Jadi nanti di sesi berikutnya, pada saat sesi kerja, kita bisa menggunakan cutter ukuran 20 untuk melakukan pekerjaan pembuatan segi 6 beraturan ini. Ya, segi 6 beraturan ini. Sehingga nanti akhir dari pekerjaan endingnya adalah Hasil terbentuknya ini Kepala segi enam beraturan Demikian yang bisa saya sampaikan Untuk pelajaran pada pagi hari ini Sedikit semoga bermanfaat Dan sampai ketemu lagi pada Pembelajaran berikutnya Yaitu nanti bagaimana cara kita Memasang cutter and mill pada mesin milling terima kasih atas perhatian saya ucapkan selamat belajar semangat dan tetap jaga kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh